Ok guys, aku Daniel, so welcome to the escape Ok, so hari ni aku dapat komen daripada seorang um, hamba ogloh Dan dia minta aku supaya buat satu video berkenaan dengan Tadi Namib ada post satu video pasal seorang What? Ada seorang hamba ogloh, iaitu seniman, seorang um, pihak ahli seniman lah dan dia buat report lagi tentang isu filem babi ni. Ah. So aku dah tengok dah video dia full aku dah siap like lagi. Okey, so hari ni aku akan mulakan dengan aku punya um, rumusan. It's not rumusan, rumusan bukan conclusion um pendapat aku sendiri lah Pepsi sedap loh. Okey, macam ni. Um apa yang aku tengok dalam film... Eh, dalam film pula... Dalam... Apa yang Nemi cakap tadi... Film ini... Diterbitkan... Bukan... Uh, ber, uh, berniat untuk... Me, me, memecah belahkan perpaduan... Bukan untuk memutuskan perpaduan... Antara satu kaum dan satu kaum yang lain... Niat Nemi untuk menghasilkan this film... Just for... Untuk... Um, kita memberi... Memberi nasihat dekat... Um, Rakyat negara kita ni Supaya Jangan dah um, Bergaduh Antara kaum Satu sama lain um, Aku Daniel Aku selaku Wakil daripada Melayu Aku tak bias dekat sama-sama Aku Memang Sokong Semua kaum Dalam Malaysia Even kita ada Malay Kita ada Chinese Kita ada Indian dan Kita ada banyak lagi etnik uh, Even dekat Sabah dan Sarawak Kita banyak etnik Haa um, Sumpahlah, um, bukan sumpah um. macam mana jujur honestly aku cakap Nvim ni dia bukan nak menghasilkan filem untuk memecah Belahkan kaum. Sebab dia dah ada enam film, film 6 filem dan filem yang keenam dia ni title dia Nasi Lemak 1.0. So filem tu dia menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka tak silap aku. So aku tak ambil tahu sangat pasal filem tu nanti. Tu nanti. Okey. Tunggu. Jap. Okay. Okay. Um, kata si Mamat ni, aku aku aku sebenarnya takut juga nanti kena kecaman. Kek. Okay. Aku uh, cara aku akan berusaha sedaya upaya untuk cakap lapi. Aku tengok apa yang uh, ahli seniman tu berkata dia cakap apabila dia tengok trailer dan dia tengok poster memang dia kata totally Nemwi ni nak memusnahkan perpaduan nak memecah belahkan antara kaum-kaum dan bangsa-bangsa di Malaysia ni. Ah. Itu satu. Dan seterusnya pula katanya dia uh, dia buat report ni ada satu lagi sebab atas pemalsuan dokumen. Ah uh, Aku sebenarnya tak tahu lagi pasal pemasukan dokumen ni Namibu baru cakap tadi, dia cakap uh, Kalau okay, Sebelum ni, dia title dia Sekolah Then bila dia dah siap editing semua Dia dah siap settle um, Film ni, dia nak tukar title So, dia ikut dia punya pasalah. Itu satu uh, Dia ada hak dia Then uh, Kalau film dia ni Tayangkan dekat Malaysia membi dia boleh um, dia boleh apply lagi sekali kan dia apply dekat finas untuk menukar title uh, dia punya filem but this film only uh, tayangkan dekat Taiwan so why dia nak kena dapatkan approvalment daripada seniman Malaysia dan juga pihak-pihak kerajaan Malaysia ah uh, kalau ikutkan logik kan tadi macam Nimi pernah cakap kalau kau nak tahu korang boleh tengok sendiri Uh, video NAMI ni ada dekat dalam description aku akan letak nanti um, So Apa yang aku nak cakap lagi lah ya? Aku sebenarnya tak ada idea dah untuk filem Babi ni Sebab aku dah banyak dah cakap dekat dalam uh, Kat dalam video before this Video sebelumnya So aku rasa Am um, Ok ni aku punya rumusan lah, Pendapat bila aku kesimpulan aku sendiri Bila seorang pengkarya seni ni Untuk dia menyuarakan Dia punya Dia punya isi hati ni Social media is the platform Untuk korang menyuarakan um, Menyuarakan suara hati korang ah. Sebab uh, kita punya uh, Perdana Menteri sebelum ni Iaitu Tuan Dr. Mahathir pun pernah cakap. Social media ni adalah platform untuk korang menyuarakan Korang punya bantahan Korang punya isi hati Korang punya Whatever Macam-macam uh, Because Social media ni adalah kebebasan bersuara Ada tempat Adalah tempat kebebasan untuk korang bersuara uh, So aku nak baca-baca Aku nak baca sikit komen yang apa Yang korang cakap dekat dalam aku punya video Pasal name week uh, Pasal Uh, err pasal about the film babi tu kan so sejak dia ya, web aku buka mm okey guys um aku akan keluarkan full album aku iaitu album terang uh, total dalam 17 lagu lebih kurang 17 rakod <tuh>. okey then aku nak bacakan sedikit sebanyak tentang uh, baca komen-komen pasal nemvi ni Pasal video Nami. Banyak jugalah komen aku. Aku mendapat um, Jaya WR. Apa yang aku dah apa yang aku tengok kat dalam komen aku ni? Total aku punya audience dekat dalam video Nami ni banyak yang Chinese. So aku eh hey, aku bangga juga lah. orang Chinese pun tengok aku punya video kan. Okey, aku ada satu komen yang aku pin. Uh, teruskan orang muda, pemikiran dan komen yang rasional Okay ni daripada Adrian Gregg Ni ada lagi um, Ni berkomen 5 hours ago Again, Bobby accused of, of uh, forging documents uh, NMV versus Seniman Oh ni uh, Ni lah orang ni lah ada minta aku buat video lagi sekali pasal ni Dia bagi link kat aku Then ada one, one day ago Daripada Becky Gacha Namely is a, is very creative and talented Support him Must tengok isi kandungan dulu We are family India Melayu China Bro tanya Anda seorang anda seorang pandang jauh Ni Ada tengok skrip cakap tak Logic point-point ni bro I dah subscribe bro ni Make sure Keluar video Boleh tahan tau Haha <laughs> anyway nice job Okay thank you uh, Kepada Ben Gu Aku dah komen pun kat dia. Dan lagi daripada Selikong, uh yang mine with mature talks. Um brother all the best and take care. Ini dia daripada Selikong. And then kita ada komen daripada Ken Hugh. Adik umur yang muda tetapi fikiran matang. Kalau semua anak-anak muda Malaysia, di Malaysia ni berfikiran matang seperti adik, pasti negara Malaysia akan bertambah baik kelak. Thank you Ken Hugh. <laughs> okay. Ini... Aku tak nak baca tak elok. Ini ada daripada Sarah Syafiqah. One week ago. Namely gunakan bakat dan kelebihan yang ada untuk berkarya. Tapi Malaysia tak banal semua tu. Aku bukanlah nak kutuk Malaysia ni. Sebab because Malaysia ni tempat kita lahir eh, Tempat kita berbesar. Dan tanah air kita. Dia bukan... Pasal Malaysia ni yang salah Dia, dia pasal... Kita punya sistem untuk... Uh, minta maaf cakap awal Disclaimer aku minta maaf awal, awal Malaysia ni memerlukan Satu sistem yang baru Untuk mentadbir Bukan mentadbir Untuk mengawal Bukan mengawal Untuk men Ah susah nak cakap Senanglah Untuk Memeriahkan lagi kita punya Industri filem, Industri seni kita ni Sekarang Apa yang aku tengok uh, Based on my Based on my opinion Apa yang aku tengokkan dalam filem Malaysia Dan juga film Drama-drama uh, Dekat Malaysia ni Totally banyak drama yang di-recycle dia punya skrip. Aku tak ada bukti pun pasal benda ni. Tapi kita boleh nampak tau dekat dalam TV sekarang ni. Just orang tukarkan dia punya actor. Tukarkan. orang twistkan sikit. Then orang tukarkan uh, name of character. Tukar title. Then shoot. Then roll semua. Editing, setup semua. Upload kat TV. Dekat stesen TV. So kita nampak benda ni macam. Belikit tengok ah uh, tengok kadang kita tengok khas drama kan eh drama ni macam samalah dengan drama yang 4 tahun lepas because dia orang recycle balik drama yang 4 tahun lepas tu dia orang bawa balik skrip tu dan dia orang ubah sikit-sikit dan dia orang jadikan satu drama yang baru dengan teknik kamera yang baru dengan equipment yang lebih canggih dia nak menutup padahal orang lebih mementingkan kita punya story, kita punya penyampaian cerita tu. Ah uh, itu pendapat aku lah. <laughs> Pendapat aku, uh, betul. Kita memerlukan uh, cara yang baru untuk untuk mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada di dalam negara kita ni. Kita dah banyak pelakon, kita dah banyak pelakon, kita betul memang banyak bakat di dalam Malaysia ni. Tetapi kita kurang orang yang untuk uh, menghasilkan satu jalan cerita, satu jalan filem yang menarik, yang hebat untuk kita paparkan dekat seluruh rakyat Malaysia. Kalau kita tengok seperti Hollywood kita tengok okey uh, Korean drama, diorang memang hebat dalam menghasilkan drama. Even kalau kita tengok US pun ada je diorang buat filem yang macam mengkritik ataupun memerli pihak-pihak yang tertentu. Tapi tengok filem tu jalan lancar, uh, filem tu sampai kat negara kita, kita boleh je tengok filem tu. Itu uh, Tu satulah. Then a um, Macam kat Malaysia ni. Kita kena juga. Kita bukan tak boleh. Sebenarnya kita lagi hebat daripada dia orang. Kita boleh. Tapi. Itulah. Kita punya negara ni. Um, kita punya lembaga lapisan ni. Memang kurang. Aku cakap yang elok. Kurang. Menyeronokkan sikit lah. Uh, kadang ada filem tu yang macam. Sedikit je. Part dia yang untuk memerli sesetengah pihak. Ataupun ada isu sikit je. Uh, part yang tu. Akan dikrup. Akan ditrim. Terima. So filem tu akan menjadi tak best lah. Ada satu part yang dibuang Tiba-tiba Dia jump dengan cara yang tak best lah uh, Satu scene ni pergi ke satu scene Dia jump dengan cara yang tak best So Aku rasa memang uh, Kurang lah untuk film Malaysia ni So ada banyak-banyak lagi ni Aku cakap thank you lah dekat korang Kerana korang uh, still tengok video Pasal Barbie ni Aku Bukannya famous mana pun kan tapi, aku berjaya lah mengumpul 1,167 views Just 2 um, weeks Bangga juga ah uh, banyak juga ah uh. So, thank you, thank you so much kat korang So, guys, aku rasa sampai situ je je um, Kalau korang suka video ni Bagi kita orang like Kalau rasa video ni perlu improve lagi Kita orang kena buat improve untuk video akan datang Korang just komen dia dekat, dekat uh, Comment kat bawah Subscribe, share Dekat sosial media Itu dah kot Okay bye Assalamualaikum Escape in house Peace Assalamualaikum